Meski tak tinggal satu rumah dengan ayah dan ibu sambungnya, Rizky Febian mengaku tahu perlakuan Natalie Holzer pada adik-adiknya. Natalie Holzer resmi menjadi istri dari komedian Sule pada bulan November tahun lalu. Ia pun diketahui dekat dengan keempat dari anak Sule. Sebelum menikah dengan Sule, anak-anak juga telah memanggilnya dengan sebutan Bunda. Anak pertama Sule, Rizky Febian mengungkapkan perlakuan Natalie padanya dan adik-adiknya setelah menjadi nyonya Sule. Meski kini tak tinggal bersama dengan adik-adiknya dan orang tuanya, Rizky mengaku tahu bagaimana sikap Natalie. Rizky mengaku selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu sambungnya itu. Bahkan Natalie juga memperlakukan hal yang sama dengan adik-adik Rizky. Tak ragu lagi, Rizky pun memberikan pujiannya pada istri Sule itu. Sejauh ini, Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adik, termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayangnya," ujar Rizky Febian. "Tapi terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku ngerasa kok keharmonisan, rasa sayang, peduli Bunda ke anak-anak itu tersampaikan dengan tulus." Tak hanya itu, Rizky juga mengungkapkan kebiasaan Natali saat menyambutnya di rumah Kita punya kebiasaan, kalau pulang tuh cipika-cipiki pelukan lama gitu Samalah tadi, sama-sama saling menitipkan jelas Riki Febian. Tak hanya mendapatkan sambutan yang hangat dari sang ibu Rizky juga kerap mendapatkan pesan dari Natali untuk menjaga dirinya Kayak tadi bunda bilang jaga diri, jangan capek-capek, karena bunda tahu kali ya perjuangan aku walaupun jauh sosok bunda yang menguatkan dan mengasih pengertian ke ayah Bebe Rizky Febian. Seperti yang selama ini terlihat, Natalie kerap kali membagikan kebersamanya dengan anak-anak Sule.